What's up school fans? Welcome back to Trash Talk. Bye, Bungol kiparin lah dan sekarang ini gila nyantai ini. Trash Talk paling santai ini, kayak duduknya di sini. Berarti ada di Messe satria Muda yang baru ini. Gila Sim Five sih Vibesnya asik banget di sini. Dan sebelah gue Fresh from Cambodia. Ah, <laughs> Pemain 3X3 kita ini. Aman Cey Putra, Bro. Gimana? Siap, sehat kok. Oh, Untung masih bisa pulang dengan selamat ini. Oh, <laughs> nggak hitam loh. <laughs> di kamera nggak kelihatan ya? Gak kelihatan oh, nggak kelihatan ya hitam kayak gue di kamera. <laughs> cuman emang di sana jujur agak panas sih. Yeah. Uh, cuman mungkin nggak terlalu hitam karena gue adukan terus. Gue aduk kayak gue pakai gini, <laughs> jadi kayak setengah payung. <laughs> oh, itu triknya yang mungkin. Trik ya. Gitu. Iya, cuman di sana sih, ah, lah, udah yeah. kalau ngomong. Kalau 515 one pakai ini semua, kayak kayak scarf gitu. Ya. Ini. Gue sih nggak nggak nggak nggak kaget karena emang di sana panas banget. Buat lo yang belum pernah kesana cobain aja, cobain aja lah. cobain aja, <laughs> aja lu nganggur-nganggur beli tiket, Naksa nganggur beli tiket, nah. <laughs> <laughs> kanggur -kanggur beli tiket. <laughs> tapi gue, emang ini sengaja, gue interview Avan karena kan gue emang 2 hari lagi berangkat nih, ke Kamboja gue perlu, oh, iya gue perlu kisi-kisi dulu nih, dari kisi -kisi dia dan, dan ini sekalian, okay. buka-bukaan nih, jarang loh di channel gua itu kita bisa ngomongin sesuatu yang lagi viral ya ini boleh dilihat hmm. di sosmed itu lagi banyak banget yang ngomongin tentang akomodasi, tentang venue lapangan oh iya yeah. jadi tentang. ini kayaknya momennya pas banget biar sekalian bisa kasih gua tips sih ya. jadi fans, sebelum kita masukin ke masuk ke Kamboja ini ma masih bagus ya <laughs> ini kalau lu oke okay lah ya okay sih kalau menurut lu sekarang apakah pemain-pemain makin betah nih kayak, di mesh so far sih banyak Komentar positif sih, jadi hmm. kayak, uh, wih bakal cepet ketiduran gitu kan. Jadi apalagi ini kan dibikin, dibeli in sofa baru nih yeah. terus di, di sebelah kanan nih sebenarnya nah. ada TV, TV yang TV gede juga nontonnya NBA. Nontonnya gitu. NBA, jadi nah. bisa-bisa kalau di sini kelamaan 5 menit, 10 menit, sejam Sampai itu lupa, ya. lupa punya keluarga udah. <laughs> <laughs> gitu jadi banyak sih positif sih ya, uh, ya. banyak yang bilang makin enak aja karena ini kan emang didesain oh, ya. kayak lampunya kuning uh, buat uh. buat cepet apa ya cepet ngantuk, <laughs> emang kayu juga oh, kan ya. suasana itu buat suasana bersyukur lah dia udah pulang dari dari Kamboja mungkin yang lihat atlet pilih tapi ya, mau nanya dulu nih kan lo dijemput nih Uh, di airport mungkin kau goleh tuh mereka busnya kayak kecil banget tuh busnya yang five yang five ya itu harus dua bus kayaknya mereka harus dua bus uh, itu? mungkin bisa tiga kok karena kan koper hmm. oh iya yeah, oke okay. nah kalau gua waktu itu karena 3 x 3 kan pemainnya cuma 4 mm -hmm. sama terus yang luaran tuh datangnya belakangan beda tiket oh oke okay. jadi uh, kita dijemputnya naik kayak HS gitu loh jadi nggak nggak naik bus dan HS nya sih oke okay. mm. AC mantap Eh, uh, koper semua bisa masuk, cuman emang supirnya yang agak belewah. <laughs> Belowe <laughs> tau, belawe <laughs> <laughs> supirnya. Masa gak tau jalan ya? terusnya nyasar ke Athlete Village? Bukan nyasar tapi dia pertama nyari map, terus ke satu kenalah bahasa Bahasanya kan kita gak tahu kan, dia ngomong apa, ngomong Inggrisnya juga gak bisa Terus dia lihat map, keceramanya dia bilang, waduh ini gimana nih? Terus kita lihat, kita udah buka udah google sendiri, wih sejam nih Nah dia Masjid. gak tahu jalannya gimana, nama Athlete Village itu kan awalnya kan Worldwide Sport Village Yang kita tahu di otak kita kan Athlete Village, beda kata-katanya, jadi gak ketemu terus akhirnya? Gitu, akhirnya dia min Uh, telepon teman yang gitu lama itu ada 20 menit lah nunggu nunggu jalan tapi untungnya ngadem sih untungnya ada mobilnya, jadi ya akhirnya lama, masuk sampai uh, Sport Village pun juga dia nggak tau pintu masuknya yang mana <laughs> gua bingung wah ini nggak di briefing nih gue bilang kayaknya nggak emang kayaknya emang di sana panitianya juga sedikit uh unorganized boleh dibilang, tapi at least lo yang beruntung lo beruntung lo gak perlu buka baju men dibanyakan nah itu dia tuh. yang penting itu dah yang eh. penting gak, gak, gak. yang five on five kemarin gue juga sempet liat storynya si Raul ya yeah. wah itu sih lo juga emang agak chaos sih udah yeah. gak ada AC terus habis itu banyak kecoa untungnya kok uh -huh. atlet village gua yang kamar gue itu masih proper lah okay. ya modelnya sama tapi AC-nya nyala, terus ada uh, shower itu proper, hmm. semuanya proper, emang ada debu-debu sedikit lah, karena emang itu baru benar-benar baru baru jadi, jadi ya. gitu. Nah ada beberapa cabur lain tuh, malah di atas tuh AC-nya yang nggak nyala, ada oh, yang bahkan enggak sure. ada AC-nya. Bahkan ada yang uh, negara lain tuh bawa kipas angin gitu, kipas angin bukan kipas angin kecil ya, kipas angin gede banget gitu di bawah gini. Katanya tempat saya di atas enggak ada AC-nya, waduh gila gue bilang, waduh ini di luar. Kamar itu 41 derajat, dan di dalam kamar kalau lu ga ada AC, lu bayangin sendiri dah, e, jadi banyak Ya beneran ya, di luar tuh 41 derajat ya? 41 derajat kok, kemarin sempat 42 derajat, itu Cek. ada Bu Nirmala apa Potay, Potai, Su Potay, hmm. ada di situ dah, Bilang, waduh gah, ini bukan main, bukan sulap, bukan sihir dah Itu <tuh. tuh>. bisa kayak digoreng goreng jadi ayam goreng gitu kalau nah, sana, anjir. Ayam goreng, tempe bacem dong. <tuh. tuh>. Gue ceplok telur di atas kap mobilnya sana Aduh, langsung mateng siap makan udah Gila ya sepanas itu, gue nyangka sih kalau uh, Kamboja itu bisa sepanas itu sih Tapi emang. Tapi gitu. memang daerahnya itu bukan di pusat kota Gu. Jadi hmm. emang dari kota itu sekitar 40 sampai sejam lah Nah itu emang agak gersang ya Jadi kayak lahan kosong banget dibikinin stadion di situ atlet Village di situ Dan emang jauh dari ini sih Jauh dari gedung-gedung bertingkat gitu inilah lu lihat kanan-kiri sawah semua sebenarnya, tapi gue nggak ngerti ya emang itu dibikin emang sengaja situ apa di kotanya emang nggak ada yang kayak uh, GBK nya gitu nah, gue agak nervous jadinya kesana jadi gue agak nervous ya Bagi, abis ngeliat story-story orang uh, terus ngeliatin kayak oh makanya kayak tari aja hopefully tari udah feeling better semuanya tari sampai hit oh, stroke gitu pingsan gitu, uh, gitu kram-kram kram sebadan karena emang uh, di luar part 40 derajat terus lapangannya itu nggak ada AC, nggak ada kipas. Ada kipas di atas tapi kipas itu yang kayak muter itu lu bisa liatin pakai mata. <laughs> jadi emang gak kerasa apa-apa. Jadi, jadi kipasnya jalannya pelan. Jalan ya pelan gitu. Jadi emang terus angin tuh jarang. Jadi lu mesti banyak minum nah kayak gini nih ini udah latihan nih, nih. biar biasa ntar sana. botol jangan lupa terus topi yeah. jangan lupa sunscreen jangan lupa udah yeah. sunscreen udah tadi udah pesen bini oh iya nah, ya. Ya. nah, nah ya. itu udah yeah. perlu tuh ama topi kalau kayak gitu pala lu ah yeah. duk bisa buat ceplok telur kok nih dulu <laughs> gue gak mau Tommy sih, gue gak suka pake Tommy, oh, jadi, jadi gue cuma uh, menghindari nanti ada headline ataupun ada IG live dari Perbasi gitu kan Content Creator Basket dari Indonesia pingsan, ah, di, yeah. di, <laughs> sedang ribet si game, ya, pingsannya bahaya gitu Tapi emang ini sih, lu mesti banyak minum karena dehidrasi banget Kata bapak gue susah nyari minum tapi di venue uh, Ada sih, ada, oh kalau di venue emang susah kok, bahkan kita latihan pertama 3 itu itu panitian gak nyediain minum, Damn. karena Uh, kita enggak. Kalau kita enggak minta, enggak nyediain. Emang, <laughs> kalau enggak minta, enggak nyediain. Enggak nyediain. Jadi, Nih. kayak emang menurut gue tuh, nggak enggak, enggak, enggak, Terlalu orgenesi, menurut gue pribadi yeah. ya. ke dibanding gue yang waktu sihir 2019 bin. kan, gue kan ikut five on five. Itu Filipina ya, mungkin karena udah sering jadi tuan rumah, yeah. sering ikut multi event. Jadi, udah siap lah dengan SDM-nya di sana. Kalau di sini tuh, SDM-nya menurut gue uh, banyak banget uh, volunteer-nya, tapi kayak... Nggak ngerti, nggak ngerti harus ngapain. Yeah. Terus banyak yang uh, volunteer tuh ngelumpuk di sini, ngerjain satu hal doang. Terus kayak di sini, nggak, nggak nggak nggak jelas gitu lah. Volunteer bisa bisa gitu ya. Kalau di sini ada tanda merah, dia bisa ngomong. Uh, oh. I can speak English. Oh. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya lo harus belajar Google. Maki <laughs> Google Translate. Enak-enak, ya, ya, <laughs> ya, nah. <laughs> ya, nah. <laughs> tapi nggak nggak ada abang-abang jualan tuh di depan venue nggak ada abang-abang. Oh nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada, ada bakso pentol. Oh ada ada tapi di luar sana kok. Jadi lo mesti <laughs> jalan. Tapi emang dija, agak dijauhin dari seat. soalnya per, per, per, kita yang keluar dari atlet village, nggak boleh bawa mas makanan masuk. Oh. Dan kita dari atlet village enggak boleh bawa makanan keluar. Jadi, bener -bener makanan yang ada di atlet village itu khusus di atlet village. kan air itu kan bahasa Inggris, kok gue ngelipetnya masih empat jam, lima yeah. jam gitu kan? WhatsApp coach Gofar What's jadi. Kan pasti air nggak mungkin, loh. Kata botol gini masih habis berapa kali, kan berarti? Ya, kalau tapi untuk atlet sih aman lah kalau oh. di dalam. Oh, saya kan bukan atlet, Pak. Ah, ya, ya, ya. <laughs> <laughs> <Bukan laughs> kalau peliput atlet, <laughs> beda cerita tuh. Eh, ya itu gua nggak <laughs> tahu. Tuh, kering ringerin sedap juga. Karena kan pasti gua harus bobo botol aku atlet empat uh. atau lima lah. Ya, ya, ya. Nah. Tapi nah. lu ntar tinggal kontek aja, tuh anak-anak yang forever. kan kayak oh. ya, kalau kan saya bin... nonton di Filipina saya kan nggak bisa kontak siapa siapa. Pak. Oh iya, ngomong di Thailand. Iya juga sih, <laughs> <Kalo> ya. <ngeliputnya Thailand? laughs> iya iya. Ini saya minta Moses Morgan atau "Sesemorgen" nah, kan banyak kenalan, tuh Banyak, banyak, orang banyak, ada, ada. Orang tentang aja sih. Yeah. Ada, sih. Tapi, tapi yang kemudian gak ada asik, tuh. Ya, asik, gak ada. Jangankan asik, kok WC-nya yang buat umum aja yeah. tuh, menurut gue sih, kayak sebenarnya ya gue jujur jujuran aja ya kurang proper sih Kurang gua. proper ya? uh, uh, jadi jorok gitu nggak jorok oh, banget oh, astaga. soalnya memang saya kencingnya di sawah aja <laughs> kalau kemarin itu banyak orang-orang yang jaga di sana kayak security security itu juga tidurnya itu di pinggir-pinggir itu oh, kok di kayak misalnya di sport mall ya di depan situ yang di depan deket-deket parkiran tuh dibikinin hmm. kayak buka bahkan ada yang tidur nggak pakai tikar sih Terus pakai kipas angin yeah, yeah, kecil. Terus habis itu kamar mandinya, kamar mandi umum yang buat kamar mandi buat penonton, buat atlet ya kalau ke WC ya di situ. Itu kayak nggak dipel Oh jadi gitu. atlet juga di situ. Uh, Apa ada? Ada? Uh, kalau untuk atlet basketnya ada toilet lain atau toilet sama bareng? Kalau kemarin lain itu gue nggak li lihat ada locker room ya, karena gak mungkin gitu. Kalau karena direksi kan udah biasa ya mungkin uh, ngemper gitu yeah. ya. Jadi di pinggir-pinggir lapangan. Kalau Five on Five mungkin ada tapi gue nggak tahu di mananya. Cuman kalau toilet yang buat orang umum nonton di situ terus buat yang security mandi di situ itu menurut gua sih jorok banget sih bahkan sampai Kim aja bilang is gross is <laughs> <"It's> gross omanya ya deh deh nggak dia nggak mau nggak udah ke toilet terus bayar lagi katanya ntar aja deh gue kecil ah <laughs> <Aduh>, dulu gimana gue <laughs> gue minum air banyak sih mengalir gitu aja tapi kalau ada yang locker room mungkin belakang gue menyelinap lah aku, gak, aku, gak, aku atlet aja saya ntar. nah itu dia tuh mungkin, dari toilet itu tapi paling nonton belum rame loh Kemarin belum kebanyakan orang kambojanya sih, yeah, ya, kalau orang-orang lokalnya. Jorok, jorok, jorok. jorok Dang. Cuman ya nggak tahu sih, ntar kalau kan awal-awal kan karena trik-trik awal-awal -tri ya, yeah. jadi uh, mungkin seperti itu. Nanti kan udah, udah jalan beberapa hari, mungkin kan ada perbaikan ada, ada, komplain, ada komplain lah. Ada komplain lah. Ada ini, komplain ini, lah. ini, ini, ini. Nah, mungkin lo bakal nanti di sana mungkin udah lebih better lah menurut amin, gue. Amin. Amin. amin, tapi lo <laughs> main ngempel gitu, ngempel gitu kan agak jauh-jauh juga beda jeda jam itu. Waktunya lo pada ngapain nungguin itu kan kalo, panas yang gore di dalam. Kalau atlet village sama nya itu dekat banget, tinggal ngesot Oh jadi bisa balik. Di, bisa balik terus uh, tempat gue atlet village gua itu satu gedung sama tempat diningnya. Nah, jadi langsung makan. bisa makan. Nah makanan itu 24 jam. Makanannya menurut gua enak kok karena itu nah, uh, uh, uh, benar-benar makanan yang enggak ada micinnya, terus enggak ada wow. penyadapnya gitu penyadap, penyedap enggak mau nyadap terus bukan healthy food yang buat lo diet gitu bukan itu kan kayak lu pesan healthy food-nya yang biasanya yang kayak lokal kalori atau ini, ini proteinnya apa proteinnya beef, chicken atau apa? Uh, chicken udah pasti ada karena kan chicken kan uh, high protein ya uh. terus beef juga ada cuman nggak ada pork sih di sana. Enggak ada, kadang ada, ada pork. Cuman kecewa uh, kita. Cuman bumbu, bumbunya itu enak kok. Bumbunya Jadi enak kayak ya? dia masak soy atau apa gitu itu enak. Maksudnya makan tuh biasa dan itu makannya itu kayak lu enggak bega karena kalau di Indonesia kan mungkin kebanyakan kan minyak, hmm. gorengan gitu kan. Jadi kayak lu makan tuh udah bega. Tapi di sana itu lu makan Kayak perut lu cukup ya udah gitu loh. Terus kayak nanti uh, lapar lagi, makan lagi dan lu nggak nggak berasa bega dan nggak berasa lu. Oh berat banget ya. Panas. Panas. Makanannya habis mulu di sana ya makanannya waktu enak. Terakhir gue liat storynya, Raul nih habis sih yeah. makanan habis kan. Nah itu yeah. sebenarnya ada jamnya sih. Ada jamnya. Ada jamnya kalau emang oh. lu pas jam makan siang sih ya tinggal nunggu kloter begitu. Tapi mereka beres cepet refillnya. Oh cepet banget kan waktu kita dateng tuh ada orang akomodasi Indonesia uh. dibilang lu makanan setiap tiga jam langsung diganti. Oh setiap tiga jam? Setiap tiga jam ganti. Ah. Dan itu kita nggak boleh bawa keluar dan nggak boleh bawa makan masuk. Jadi setiap masuk tuh lu nggak boleh bawa tas. Hmm. Jadi bener-bener lu air yang ada di situ, di situ, susu yang ada di situ. Jadi lu nggak boleh bawa keluar dan makanan dari luar, lu nggak boleh bawa masuk. Kalaupun lu bawa harus ditaruh di penitipan. Nah ini kenapa gue mau podcast sama dia ini Karena jadi kita tahu infonya gitu. Kalau hmm. ternyata makanan sebenarnya ada jam-jamnya. Kalau untuk snack kayak... Uh, snack terus uh, apa ya buat uh, sereal uh. buah itu 24 jam. Wow. Tapi untuk kayak uh, makanan beratnya kayak siang sama malam itu dari jam 11 sampai jam 2, okay. sore itu jam 5 sampai jam 9 malam. Cuma memang harus datangnya awal lagi kali. Datangnya harus awal. Tapi yeah. tetap banyak kok itu karena satu deret semua itu banyak Mata banget anis. lah. Kayak emang multivann biasa gitu sih emang pasti enggak gak mungkin, enggak bisa jadi actually makan. untuk makanan it's not that bad lah ya, masih bisa lah gue yang paling proper makanan malah, ah, udah nomor satu lah nomor, nomor satu makanannya itu bagus, sehat, dan uh, inilah kayak nggak yang macam-macam, enak, enak, makanan enak, ikan, bakso hmm. gitu, okelah, karena itu menurut gua ya, kalau pribadi multi-event itu ada standar makanan atlet yeah. sih menurut gua ya, jadi kan ini memang negara-negara semua ya, jadi kan kalau makan nggak boleh sembarangan, kalau ada yang keracunan kan pasti bahaya juga gitu loh kok. Yeah, yeah. Tapi kok di atlet village, wifi kenceng? Wifi nggak ada. Lagi, kok Terus AC kadang AC yang yang yang proses gitu kan? Kalau lagi downtime itu ngapain, dong? Gak ada WiFi, gak ada WiFi. Lu uh, cuman di situ nanti, lu tinggal nunjukin paspor, nanti dikasih SIM card untuk ah, untuk atlet, okay. dan uh, uh, inilah buat pelatih gitu artinya. Iya, uh, kontingen tuh dapat 25 puluh giga. Kartu sana oke, dikasih itu, gratis cukup lah. Kalau dia cuma kayak tiga hari gitu, kalau buat kemarin sih tiga hari gua 25 puluh berasa unlimited sih. Iya lah, itu banyak banget. Lu ntar gua kasih kartu gua lu bawa aja. Oh enggak, gua ada, udah ada satu, tenang udah oh. ada ya, udah disiapkan satu, nah udah ada satu, nah udah ada satu, nah bawain kita Java nah oh, iya, udah sat satu, orang, satu, satu, nah satu, nah udah ada satu, nah udah ada udah Halo. cukup lah, penting buat WhatsApp bisa lah, buat WhatsApp bisa, Atau Instagram, wah en cuma enteng, Instagram, yeah. oke okay lah kadang kalau video agak nyandet tapi masih bisa jalan, yeah, kalau YouTube lo nggak bisa yang tujuh dua puluh, paling empat delapan puluh lah, tiga enam puluh kenceng lah itu, kenceng lagi satu 480 puluh, delapan puluh masih keliatan lah, satu delapan puluh masih oke okay lah, uh, uh. tapi gua denger tapi kata bokap gua kalau di lapangan di stadion main kenceng wi-fi nya Oh gua, gua waktu di stadion malah kan nggak pegang info ya, sih Lama gua. Info karena gue udah punya sim card kan jadi yeah. gua enggak kepikiran buat face itu sih. Cuman kalau kayak lu kan media-media gini yeah, kan tetap harus butuh C sih. butuh untuk K laptop ya yeah, yeah. kayak gitu yeah. itu sih. Nah itu mungkin. Tadi kayaknya aman-aman aja -aman, ya bongro TV lancar mah dari pagi tuh. Bongro satu-satunya bongro lo yang nyari yeah. lu yeah. dari sita nyari banyakkan ngomel yeah, lo. Jangan komplain Lu bisa loh. nonton Reaksi juga, walaupun lu gak puas kan juga karena bongro juga. Kalau iya. bongro nggak nyarin, nggak ada yang dibahas kan? Bo bongro MVP loh, MVP-nya sih gitu. Iya, sih, dari tahun lalu malah kita iya. kalau nyari tuh, oh bongro, bongro gitu. Dia usaha loh tadi, hampir naik ke atas. Ah, iya, yang pertama itu kan emang agak kurang pake ya, capek kayak gitu. Mungkin sih, pakai iya. HP amat ditripotin iya, gitu ya, di atas baru pakai kamera sih kayaknya nah, Makanya tadi kita belum banget sih untuk bisa kayak gitu, tapi kita ngomongin kita yang sedikit, -sedikit gamenya lah ya. kan, tadi kita bilang bahwa ini panas, terus kayak nggak hmm. ada AC, kemarin juga. Uh, saat satu bosnya timnas basket Indonesia udah DM Boywa bilang bahwa nggak ada sirkulasi udara ini <laughs> nah, jadi di dalam stadion basket di dalam stadion basket apa namanya marodok marodok apa nama lapangan nih oh marodok ya benar marodok, marodok, marodok. Kan, benar, marodok. Nama itu. nah itu kalau lu sebagai atlet sendiri ya pas lu nyampe gitu ya apakah itu lu udah kayak wah lu bermain dengan mental lu dan juga apakah mempengaruhi performa lu di karena Panasnya. panas banget ya. kalau panas sih sebenarnya nggak juga ya karena kan di Indonesia paling yang goreng pakai AC paling cuma ESM. Uh, di DBL Arena, iya. bisa dihitung jadilah Jadi kalau misalnya kita lagi main, sebenarnya bukan excuse juga ya, karena kan tim lain juga ngerasain hal yang sama kan. Uh. Jadi kalau masalah panas sih menurut gua sih, ya kita yang harus tetap adaptasi. Lagian juga kita waktu tasting kemarin tuh, kita di GBK Arena tuh kalau pagi, kalau sore kita okay. latihannya di play field, panas. Panas juga ya, jadi, jadi biasa. Biasa-biasa uh, nggak -biasa, biasa gitu <laughs> loh, jadi ya menurut gua sih nggak terlalu, ya awalnya memang kayak agak lumayan panas gitu, tapi kayak ya udahlah kalau udah keringetan, Ya udah main basket udah nah. kayak ini aja udah sama juga tray holder, mention gue juga bilang no ac bro no <laughs> ac no ada ac no. angin A cendela <laughs> jadi sebenarnya juga pemain pemain apalagi pemain Thailand juga mungkin kan ini dari Amerika hmm. juga ya kan jadi mungkin mereka juga nggak biasa kali gak gue biasa ya, apalagi pemain gue banyak denger tuh pemain asingnya Kamboja tuh kenapa tuh ya kayak suka buka baju gitu terus kayak damn <laughs> eh, uh, it's nih, hot itu kayak, itu it's, it's fuck hot man Gini gitu di Atlet Villa juga yeah. kayak gitu yang ya mak maklum lah ya kalau negara yang kayak bel belahan Amerika gitu yeah, Eropa yeah. gitu kan udah biasa Bisa dingin, dingin. Eh, eh. ya kalau Ya, lu mau aja dinaturalisasi <laughs> sama Indian. Demi emas. Demi emas ya. Mungkin duit venue, di venue mungkin larinya ke dia semua tuh. Bisa jadi, <laughs> bisa. total seluruh cabor kok. Yeah, yeah. Itu naturalisasinya Kamboja itu 110 orang. Anjir. Semua cabor. 110, 110 orang. Traktir kemarin 3 orang. Nah, sisanya itu udah itu udah buat Tadi 5 on 5 ada 6 loh. Ada awalnya kok pas gue dateng, yeah, yeah. masuk atlet village, itu lihat Kambo Kambo uh, bas Kamboja Basketball gitu yeah. kan, gue Buset, dua orang di tinggi nih terus namanya trik 3 itu belum masuk oh di, belum di, masuk di di yeah. intinya gak ada gak ada namanya dua <laughs> begini terus gue ah, belum tentu juga mainnya bagus gue bilang <laughs> tapi, tapi ternyata dia nggak main Badi emang main. buat mainnya five on 5 kayaknya yang dua tinggi itu jadi salah satu yang tinggi doang kemarin kan ada yang satu doang yang tinggi yang trix3 yang duanya yang small man iya yeah, tapi gila sih kalau lu mau lagi di topik ini lah mau lagi di topik mm. ini kalau menurut lo, karena kan lo makin lihat kayaknya makin banyak nih pemain Amerika di naturalisasi, main di Sea Games, semuanya ada yang bilang ini United States of Cambodia, Udah Sea <laughs> Games kok yeah. South East Asia kan harusnya kan, yeah. South East America, America. <laughs> yeah, Kayaknya Jadi um, agak ini menurut gua, kalau gua dari gua sendiri sih ini agak over ya kalau untuk si tuan rumah karena dia ada enam uh. ya, ada enam uh, pemain naturalisasi nantinya. Uh, kalau kita kita kita juga ngomong ah lu juga Indonesia ada tiga, ada empat gitu, kan hmm. kita dua lah, satu damai, masih kecil lah, masih baby <laughs> ya sih sama, eh. si Jawa tuh dihitung naturalisasi gak sih? Jawa dong enggak lah, Lokal. Jawa tuh harusnya ada darah Indonesia nya hmm. lah, tapi kalo lu sendiri ini kan sebenarnya peraturannya semua tergantung host hmm. country nya kan, host ha -ha. country nya mau berapa bebas gitu kecuali kalau tiba-tiba host country nya next time Thailand, kalo Thailand ntar, ntar next sea games bilang kayak, oke okay, cuma boleh satu atau dua gitu ha -ha. kan, itu kan baru itu, tapi kalo lu lihat sendiri ini kalau lu lihat kayak kemarin gitu, gimana sih pendapat lu tentang makin banyak pemain lusasi main di sea games ini? Kalau lu sebagai pemain, kayak aduh ini jadi kayak nggak seru gitu karena ya obviously yang American akan dominate lagi. Gitu. Ya, kalau menurut gue sih sebenarnya nggak nggak kurang hmm. bagus lah ya, nggak hmm. nggak fair karena ini kan sebenarnya ditujuin buat yang Asia Tenggara gitu loh. Yes. Ini kan pesta olahraganya Asia Tenggara. Betul. Jadi kalau bisa tuh ya ngapain sih harus melibatkan uh, orang dengan warga negara luar gitu kan? Maksud gue kalaupun boleh harus dari si game nya dibikin standar gitu yeah. terus nggak boleh kayak uh, setiap tuan rumah tuh suka suka bikin peraturan maksud gua harus ada standar pakemnya aja mm -hmm. nanti setiap si game itu ya peraturannya ya itu gitu loh maksudnya kalau boleh natural sih boleh satu atau dua lah nah itu diterapin setiap si game jangan ntar tuan rumahnya boleh sepuluh ntar yang satunya lagi boleh lima satunya mm -hmm. lagi boleh semua satu tim nah, nah, itu kan, ya, yeah. nah, karena punya paspor boleh iya yeah, gitu kan kayak maksud gua kan jadi nggak bagus buat mm. standar Uh, uh, standar peraturannya gitu loh. Apalagi kan kayak ini benar-benar buat di Asia Tenggara, emang Asia Tenggara kan emang kalau dibandingin Eropa, Amerika, hmm. itu kan memang kita kan lebih kecil kan. Yeah. Nah, jadi harusnya tuh ya emang ini kesempatan kita loh, buat kita nunjukin nih, terus kita punya wadah sendiri buat kita-kita main gitu loh. Jadi nggak harus ini terus dibaksain orang lain main. dan nah, kita ya kan jadi warga negara yang nontonin orang lain main gitu loh. Maksud gue sih gitu. Dan nggak harus juga tuan rumah kalau mau ngejar emas, bikin cabur baru, cabur baru yang khusus yang yang sebelumnya enggak di ada di karena lu tua rumah dijadiin di kayak gitu. Maksud gue jangan jangan sampai segitunya lah, kan ini emang eh tapi kalau nggak salah kan kan Cium kan emang di luar fiba kan? Di luar fiba makanya bisa gini. Uh, Asean games juga di luar fiba kayak? Oh gitu. Nah ah, makanya ya. maksud gue tuh karena kita nggak mematok ke fiba, ya udahlah ini pesta rumah kita ya udah kalau bisa tuh orang-orang rumah kita yang ikutan kalau yeah. gue pribadi gitu sih ya cuman kalau gue nggak tahu kalau pandangan orang lain ya kalau yeah, saya sih karena offside banget menghilangkan Kay Kayak lucu aja kemarin trek 3 empat pemain nih tiga orangnya naturalisasi satu orangnya pemain lokalnya terus nggak dikasih main lokalnya duduk doang duduk doang, doang pemain asingnya Time out nih, dikasih minum begini kan maksud gue nggak lucu gitu loh apalagi kan mainnya di depan orang Kamboja terus yeah. ya maksud gue itu kan kayak sesuatu skenario yang kayak yeah. drama lah gua gue agak ekstrim sih main kalau si Kamboja hmm. 3x tri pake tiga tuh ekstrim iya. kalau satu nggak masalah maksud gue kalau satu ya, di trix tri ya kalau ada rulesnya satu satu aja dari trix tri ya satu aja naturalisasinya kalau five on five boleh dua nah itu nah, kan ya. masih fair lah maksudnya semua bisa Tapi, compete jadinya tapi menurut gua ada Hardianus lewat. <laughs> tapi menurut gua sih kayaknya nanti akan ada sih pasti kalau ada ini terlalu gila sih, secara yeah, ini. terlalu yeah. wild udah liar banget sih menurut gua tapi uh, kasihan sih seperti bilang pemain lokal sih Apalagi kan pemain lokal di Kamboja mungkin mm -hmm. di Vietnam tuh nggak punya nggak punya momen selain momen ini menurut gua mm -hmm. untuk tanding di level internasional gitu kan. Tapi kalau spotnya diambil sama pemain atas sih kan susah juga. Uh -huh. Tapi kalau misalnya kayak yang orang orang negaranya sendiri tapi Sekolah di luar kayak misalnya yeah. kayak si kembarnya Vietnam uh, atau gapapa. kayak ya itu maksudnya kan emang ada lahirnya di Vietnam. Uh, mungkin lah lahirnya di Amerika juga nggak apa-apa lah. Maksudnya yeah. ikut latihan basket di Amerika. Tapi nanti pas si game bela negara sendiri kan maksudnya kan emang dia keturunan yeah. situ gitu. Loh. Walaupun skillnya emang beda dari orang yeah. lokalnya kan, tapi kan emang tapi ada ada darahnya. Sebenernya. Iya, berarti ada darahnya. Jadi Seperti, kalau gitu emang nggak apa-apa. Iya. So, kayak pemain Thailand. Pemain Thailand itu setahu gue kok, setahu gue sepengetahuan gue, gue, gue kayak holder tuh mamanya orang Thailand. Thailand. Uh -uh terus kayak si Moses Morgan itu ada siapanya juga orang Thailand, orang Thailand, Thailand gitu Thailand, gitu, banget, itu yeah. thailand itu jelas banget itu thailand itu iya jadi menurut gua kalau untuk tim Thailand mau protes itu gak, gak valid protes gak valid, ya, karena gak valid. mereka mau punya darah, bloodline uh, uh. orang Thailand gitu loh itu benar tuh, ya. kalau uh. misalnya separuh, separuh darahnya orang uh. lokal, separuh darah asing ya gak apa-apa maksudnya masih inilah masih ada pride-nya iya, itu iya gitu karena uh. mereka juga mimpinya kayak Tyler Lamb, uh. kayak Trey Holder mimpinya pengen ngebela timnas Thailand gitu iya yeah. uh. mereka gak mungkin bela timnas Amerika kan iya yeah, kan emang chance-nya uh. ada gitu loh kalau uh. emang naturalisasi ya Udah lah satu, satu, lah atau dua sa lah. satu atau maksimal dua lah kalau di 5 x dua lah kayak maksimal. ya five five dua lah, karena kan sepuluh orang buat, ya buat spot lokal lah gitu, biar enggak, enggak, biar enggak inilah, enggak timpang lah ya kok ya. lama-lama ya, jadi kayak mau tanding abe, iya. kayak drulik nih kayak lagi. Makanya, apalagi Filipin kan, Filipin ya. kan udah lokalnya kuat, terus kalau misalnya naturalisasi boleh bebas kan ya, dia budgetnya paling gede. Iya gitu, maksudnya kan jadi enggak, <laughs> Pesta, pestanya jadi nggak enak gitu loh, malah jadi omongan yeah, sekarang kan. Jangan sampai Jordan Clarkson main di Games, kan? <laughs> <laughs> gak kebayang lu Jordan yeah. Clarkson main di Games kan. Cuman kemarin ya banyak yang ngomongin kita juga sih kalau 3 yeah. kayak. Ngomongin apa tuh? Uh, gue sih sempat baca sih komen-komen, ya namanya gue menghargain lu komen-komen netizen tuh sebagai yeah. karena lu warga negara Indonesia, wajar lah lu pengen uh, timnasnya ini uh, compete dan memberikan yang terbaik, cuman yeah. ya. Gua ada komen-komen, lihat tuh, Indonesia berani banget sih ngirim, enggak pakai naturalisasi, oh, kayak yeah, yeah, berangkat yeah, yeah. dengan lokal doang. Terus oh. habis itu ada yang kayak komen-komen, What's up, Eli? oh nice braids, bro, Thank you, bro, bro, bro, bro, bro, Rambutnya baru bro, bro, bro, bro, bro, Uh, ada yang ini nggak layak, itu nggak layak, hmm. terus kayak kayak gitu gitu loh maksud gua si layak gitu <laughs> iya yang lu kayak buku, dari maksud, zamannya Pras itu. Dari, tahun itu tahun lalu kan dari tahun lalu tuh. si prasnya dia, ya sebenarnya iya. maksud gua lu wajar lah netizen komentar uh, wajar lah komentar belah. wajar lah cuman apa ya gua selalu mengajarkan ataupun juga memberi uh, bilang untuk kayak udahlah lu ningen support yang ada aja gitu <laughs> ya emang ada dan pasti ikut gitu iya gitu. lu kayak berharap, berharap Suara lu juga gak akan didengar, gue <giranya> <giranya> bener, bener, ya, bener, aku bener. akan berubah apa-apa juga, jadi yeah. lu doain. Lu support ya, emang tanding nantinya di sana gitu loh. Kalaupun mau kritik tuh yeah. ya, maksudnya yang kritiknya jangan yang menyerang lah, maksudnya yeah. ya yang membangun lah. Iya, yeah, if you can appreciate the all, all the players ya, yeah, at least don't yeah. talk shit tuh. Eh, iya, saya jadi pemain sendiri, baca ya berarti. Gue sih kemarin uh, gue baca karena kan gue sih gak masalah hmm. uh, karena kan itu kan bagian dari warga Indonesia juga kan gue hmm. menghargai jangankan Jordan Paul yang nembak itu aja jadi kontroversi kan yeah. itu it was a bad shot or good shot kan yeah. nah mak makanya jadi sebenarnya kita juga wah yang Poli nih kalah gara-gara Jordan Pol Poli. nih Zoro <laughs> tapi ada yang bilang kayak ya itu wide open gitu Iya wide open sih Jadi kayak sebenarnya komentar nggak masalah yeah. jadi gue juga komentar Lebron Nah ya kita komentarin wah Lebron ngapain sih lu begini yeah. jadi apalagi kita yang levelnya yeah. di sini ya pasti banyak kan anak Cuman ya.. Namanya gue khawatir Nixon aja sih, Nixon insta instastory maaf gitu, gue agak kencer sama dia sih, takutnya kan maksudnya, ini pernah, oh, gue gak tau dia, mungkin dulu pas junior udah pernah kali dia uh, bela 3x3 Indonesia sih inget gue, Iya Tapi yeah. ini di level yang internasional, di level sea si games ini kayaknya hmm. pertama kalinya kan, dan emang pressure nya tinggi gitu, gue gak bohong sama lu kalau bawa nama negara, main di case games itu pressure lu tinggi banget sih, Iya yeah, bener, dan Soalnya kayak dia kena tuh kayaknya, ke kemarin emang ada ya beberapa yang komen ya maksudnya ya. yang kayak terlalu yang nyebut nama juga gitu kan hmm. terus ya gua nggak tahu sih mungkin perasaan Iniksen mungkin dia yang paling muda juga di ya. situ terus kayak mentalnya mungkin ya karena baru main juga kemarin sih sempat gue sih sempat bukan teriak ya gue sempat uh, waktu kita ke sama Vietnam gue tuh sempat agak naik dikit hmm. gue jujur uh, maksudnya gue bukan marahin satu persatu ya. nggak tapi gua kayak Woi uh, kenapa kok kita bisa aja eh, kita tuh ngelakuin ini gitu maksud hmm. apa ya gue buka aja lah ya yeah, yeah. Setelah, kenapa sih kok pada gak siap main gitu loh maksud yeah, yeah. gua ini tuh kita udah dikasih karama harus uh, ini begini-gini terus kenapa kok kita ngelakuin tuh gini-gini gitu loh terus kayak yang kita tuh sebenernya bisa menang lawan mereka hmm. ya bisa lalas, bisa sebenernya. banget terus ramai udah lewat ya maksud yeah. gua itu, gue cuman kesel karena gue tuh mau menang di sini cuy jadi lu kan dari awal tuh gue udah bilang kita ini bela negara dan bakal langsung di body kontek wasit yeah. bakal dikasarin, bukan kasar sih, ya. emang gitu lah. lu namanya bela negara yeah. kan itu mati ya. Jadi jangan sampai pas kita digituin kaget karena udah udah pasti itu udah dari yeah. awal gitu gitu loh. Ada pengalaman gue yang kemarin waktu lawan Sri Lanka aja pun udah gitu sih yeah, yeah. bola di tas gini udah langsung lu dorong di, dorong, -dorong oh. Apalagi kan kita nggak bisa expect wasitnya itu sesuai yang kita mau kan. Oh. Wasitnya kan juga netral gitu loh. Jadi kalau dia rasa lu nggak kenapa-napa ya nggak akan di call, terus kalau kita, gue juga kemarin sempat dorong-dorong gue nggak di call loh Iya yeah. oh, nah. Jadi kayak emang, oh ya udah kita, dibiarin gitu. aja yang itu, juga. kita bisa kontrol itu cuman harusnya itu kita bisa compete lebih lah maksud gua gitu, emang hmm. kemarin sih buat gue ada kesalahan yang, yang emang yang kalau kita review lagi tuh kelihatan banget yang harusnya itu kita nggak begitu gitu loh. Cuman ya karena kita main dengan se detik kita harus ngambil decision yeah. kan, dan decision itu yang bikin kita uh, ngadepin konsekuensi yang sekarang nih. Jadi kalau, maksudnya gue jabarin tuh di detik-detik terakhir yang udah 18 sama ya, 18 sama itu ada, uh, gue abis nembak tuh, gue nah. nyamain kan 18 sama, terus kita, mereka nyerang gak masuk, kita dapat bola lagi, yeah. Loren lay up tuh, terus gak masuk kan, terus gak di call foul, terus beberapa posisi sampai dapat bola lagi. Yeah. Gue dapet bola karena gue, gue mikirnya gue abis nembak masuk, nembak lagi. Gua nembak lagi padahal sebenarnya gue itu dijaganya main gede tinggi. Jadi gue tuh harusnya bisa kick out. Enggak, gua bisa one on one. Oh, gua bisa one. cari satu aja bisa. Tapi karena dia space terus habis itu gua habis uh, nembak gua rasa ini bisa nih. Nah, kan nggak ada yang tahu kan namanya yeah. kan kita kalau Nama main basket. Uh, dan itu kayak tenaga juga udah makin tipis. Kenapa sudah makin tipis kan? Jadi gua kira nembak ada eh, akhirnya gua nggak masuk. Terus masih ada posisi berikutnya, masih ada chance buat menang. Terus kita dapat bola lagi gue dijaga dua, gue passing ke Reza. Hmm. Nah, Reza kemarin kita udah bahas. Jadi, menurut juga kalau dibuka di sini tuh sebenarnya fine aja. Fine aja, Kini sini aja. Reza yang nembak terakhir hmm. dua. Uh, gua udah gini. Kalau masuk ini tahun yeah. dua kan. Yeah. Kalau masuk dia jadi hero nih. Yeah. Tapi karena nggak masuk, jadi uh, jadi ada ya, jadi ada yang dibahas. Harusnya hmm. kita bisa cari satu hmm. aja. Ya. Lu bisa passing atau enggak? Itu sebenarnya. Apa ya? Tapi susah lah, itu in the susah, moment in the moment, Iya, in the moment. moment of the game lo ya, nggak bisa, game, gak bisa gak karena bisa itu. Nggak bisa lalu kalau itu baru bisa review setelah itu lah. <laughs> bisa review setelah gak itu. Setelah Dan itu. Di, di posisinya Reza pun yeah. dia pas dapet bola koson. kosong. Kosong. Gue juga akan gua jadi Reza, gue akan tembak ya, Akan tembak. Nah, cuman kan, enggak. ya. Cuman jadi setelah itu kan jadi karena nggak masuk aja ya, gitu ya. loh. Terus ada satu lagi yang, gue sama Nixon, Uh, miss switch, okay. jadi kan, oh itu yang uh, kosong ya lawannya, kosong ya? banget Kak, ah. itu udah 18 sama juga, ah. orang gua, jadi uh, passing ke orang Nixon kan, Nixon jaga, dan itu yang tinggi Nixon, terus orang gua screen, harusnya game nya itu kita switch, oh oke okay. game, game plan. Plan. karena karena, uh, kita udah ngomong, kalau misalnya yang bukan ball handle, yang maksudnya, screen tanpa bola, ah. itu kita, Uh, bisa nggak switch, okay. tapi yang bawa bola di screen harus switch, switch. Okay. harus switch, karena triksi biar cepet gitu loh nah, okay. si Nixon tuh miss di situ, dia nggak uh, tahu kalau misalnya itu katanya nggak apa-apa nggak switch gitu kan hmm. nah gue sebenarnya udah teriak switch, cuman karena dia nggak ke bawah nggak ke orang, nggak ke, ke orangnya gua jadi orang gua yang langsung split ke bawah terus langsung dipasing. nah itu sebenarnya buat dan itu harus tapi, tapi itu mungkin gara-gara juga chemistry and Persiapannya juga kan, kita tahu persiapannya nggak lama kan, persiapannya cepat jadi I think it's a normal Thing lah menurut gua sih kayak, lu kan beda tim juga sama dia kan Beda <laughs> Jadi kayak Masih uh, Cuman uh, gua, gua, gua, gua, gua lurusin dulu ya, maksudnya yeah. gua, kita podcast di ini bukan gua mencari alasan tapi iya Iya, iya buku lah, uh, cerita aja lah, ini, ini yeah. yeah. Kalau emang persiapan kurang, itu yeah. kurang banget, karena uh, Secara pribadi, gue banyak lah. Gue ini yang banyak orang-orangnya mungkin gak tahu ya. Uh, persiapan kita, kita latihan tuh tanggal 5 April. 5 April sampai tanggal 19 April. April, terus kita libur, potong libur lebaran. Benaran, okay. Lebaran, lebaran itu tanggal 19. Itu latihan terakhir, kita baru latihan tanggal 26. Jadi, which is minggu lah, libur. Gue pribadi sebenarnya, gue pengen ngomong, kita gak usah libur lah. Hmm. karena si game tuh kita main tanggal 6 yeah. kita tanggal 4 berangkat loh maksud gua kita baru latihan tanggal 5 nih uh, maksud gua, tapi gua gak bisa ngomong karena apa uh, satu gua bukan muslim mm -hmm. dan kalau misalnya gua ngomong gitu nanti pasti ada yang gak enak ada. lu emang en lu enak aja lu gak lu lebaran enak, iya, iya. Nah, tapi yang lebaran kan beda cerita jadi gua Bakal ya, ya udah oke okay, gitu. Jadi, gua bisa uh, uh, kontrolnya. Yang gua ya, gua tetep latihan aja sendiri karena kan gua kan gak harus libur gitu loh. Mungkin yang emang Tapi kayak tim putri kali. Kayaknya ah, itu gua gak tau, gua. Uh, nah, timnas nah. putri sih tau gua gak libur. Nah, terus habis itu hmm. dari situ, oke okay lah kan kalau seramakan juga pasti Lebaran dong ya ya, ya, udah, ya udah pasti gitu loh tapi sebenarnya gue pengen tapi ya itu itu cuma cerita doang ya kadang ya. maksud gue kalau buka bukaan ini maksud gue ya wajar aja kan yeah. doang. jadi kayak kayak ya uh, normal lah maksud gue terus kemarin waktu kita ngobrol-ngobrol sama Cilele sama Koi Top dia bilang kamu tuh lo persiapannya itu berapa lama yeah. uh, ini uh, langsung <laughs> itu Cilele kalau ngomong gitu yeah. kok <laughs> kamu lo persiapannya itu berapa lama kita ini yang cewek lo berapa lama? 9 bulan. Iya. 9 bulan aja dapetnya apa? Perunggu. perunggu. Iya. Nah kata Loren, benar juga nih kalau 9 bulan yang perunggu berarti kalau emas harus 27 bulan deh, <laughs> iya, iya, ya. iya. Harus dari sekarang, kalau mau lu buat puluh 2025, hmm. kalau misalnya lu mau emas. Dari logika masuk gak? Masuk. masuk. Karena kita, kak, gua bukan mau cari salah-salahan karena ini menurut gua memang gak ada yang salah. Pak Ada yang komen go ini gimana sih perbahasinya, menurut gue nggak bisa lo ngomong gitu Perbasi itu udah, menurut gue ya, itu udah melakukan apa yang mereka harus lakukan ya. karena apa? trik x di kita nggak ada liganya ya. dan kita fokusnya itu bukan fokusnya ya, kita liganya ada F15. Hmm. dan kita lagi, liganya itu lagi jalan Iya. dan nggak mungkin dong, lu Lalu liga lagi, lagi jalan nih. terus lu tc 3 x mungkin. nggak mungkin dong, dan mana mau, jangan kan Coach Misal Coach Jubil. ini si Avant sama Loren, aku buat c ya, Januari ya. Ya kan nggak mungkin kita ada seri Bali, ada yeah, seri Surabaya, ya kan nggak mungkin dong. Rhino, jagoannya dua. <sid> nah, si Cilele bilang, kalau cewek nggak ada liganya. Jadi mereka bisa latihan. Mereka latih ya. dikumpulin bareng lama gitu. Jadi ya, ya itu bagian dari liganya mereka ya TC itu. <laughs> <lei> iya, <Schutz> iya. Yani. Jadi sebenarnya ada plus minusnya. Gue pikir semua ini wajar. Dan nggak mungkin juga dong. Nah, kita lagi jalan IBL terus kita juga TC tiga x mm. nggak mungkin juga dan perbasinya mau disalahin, apa ya salah orang, yeah, ya yeah. lu nggak mungkin dong <laughs> itu hal yang nggak mungkin, lu yeah. sendiri juga netizen pasti tahu itu gitu yeah. loh. jadi nggak bisa disalahin, terus kayak berangkat tanpa pemain asing, eh pemain, pemain naturalisasi atisasi. banyak tuh yang nanya tuh ya itu emang jujur menurut gua sih, lu nggak afdol sih kalau ngomong karena apa five on 5 kemarin emas Targetnya 5x5 ini mempertahankan lebih susah daripada meraih jauh, jauh Apalagi Bolden nggak main yeah. Terus yang ada Leicester Nah, kan nggak mungkin lu Leicester lu taruh di 3 XT. Nggak mungkin gue pemain 3 aja, gua ngomong, nggak mungkin dong Karena Bolden nggak main, terus lu taruh Leicester di 3 Orang targetnya 5x5 juga mempertahankan gelar yeah, kan yeah, yeah. Terus si Ben, lu baru naturalisasi, lu suruh main 3X3. 3 yeah, Nggak no, mungkin dong Terus ada siapa lagi yang... Jamar Jamar Jamar banyak, nah. yang netizen banyak komen, Jamar gak dipanggil, Jamar gak dipanggil. Jamar udah lama gak dipanggil guys, <laughs> Jamar udah lama gak dipanggil. Kalian semua pada tau Dan... gak sih kalau Jamar itu uh, lagi di, apa namanya, di ya yeah. Bahasanya. Yeah, bahasanya. Nah maksudnya lovrey kan lagi ada isu. Lagi ada isu nah uh, itu jadi pemainnya aja ya gak bisa seribawa. di, ini harus, harus masalahnya harus kelar dulu, yeah, ya itu yeah. semua ada etikanya lah. Iya yeah, mungkin etikanya. Gak mungkin lo gak, gak, gak ini ya, perbasi ya karena masalahnya belum tuntas ya gak, gak diperboleh, ya. gak mungkin dong gitu loh jadi. Bahkan Abraham pun kan ya gitu iya, maksudnya kan sama. ada ada inilah hmm. ada problem maksudnya bukan bukan bukan bukan karena kita nggak nasionalis hmm. loh bukan nah, mau manggil juga bukan nggak gitu. mau manggil juga ya pasti karena itu masalah harus hmm. di kurikulum lah juga. jadi biar maksudnya sama-sama enak jadi mulut gua sih Sandi contoh Sandi kok yeah. kenapa sih gak panggil Sandi Sandi itu harusnya di trextri nah ini gua tanya nih Sandinya sendiri itu dipanggil ke trextri Amat Five on Five dipanggil, hmm. tapi kalau anaknya sendiri pengen nyoba di Five on Five, lu bisa maksa. Iya. Dia nggak coba ya? Dia mau coba ya? Iya. Dia dia dia si Terus, sadis sendiri juga ngomong. Gue bilang, Sad, yuk triekstri aja lah. Gitu. Dia bilang, e, gue lagi ini sih Van, lagi pengen nyoba. Yang baru gue lagi jenuh triekstrian. Ya, gue bisa maklumin. Dia tahun lalu gagal. Hmm. Uh, Uh, di pendali hmm. di Vietnam. Terus abis itu sama gue sendiri di Abel Gojek hmm. juga gagal. Ya. Jadi dia mungkin pengen nyoba di five. walaupun akhirnya dicoret pun ya itu maksudnya Keputusannya dia gitu ya, loh. resiko yang diambil lah. Resiko yang diambil, hmm. jadi kayak maksud gua lu ya Lu cari tahu dulu lah infonya hmm. gitu loh. Kalau lu gak tahu jangan asal ngomong gitu loh. Terus banyak yang bilang Rio DC gak dipanggil, Rio DC gak dipanggil. Hmm. Itu adalah masalah yang bukan masalah sih ya maksud gue itu personal lah personal, personal, itu, personal lah personal reasons lah personal reason Ayah. terus kayak kan kalian nggak tahu mungkin sikutnya mau ngambil size gue juga nggak nah, kan. tahu kan yang tahu kita juga sebagai netizen kita ngeliat oh ini kayak mau ngadu riba ah. bawah gitu mungkin lihat mungkin ya mungkin udah ekspektasinya Kamboja ya. ada pemain asing hmm. mungkin kan jadi kayak pengen bisa match that size gitu ya jadi... Ya kita nih kok gue sih nikmatin nih, nonton hmm. nontonnya kok gue, Tapi gue yang lain kan. Ya mereka lebih mungkin lebih intuit lah mereka yeah. lebih kayak wah harus gini gini. Ya <laughs> ada pelatih online banyak gitu kan. Sama Ikram. Ikram Kona, ya. Waktu di Singapura banyak yang komen Gue lihat. Oh, e, Ikram nih nggak cocok. cocok. gitu gitu. Maksud gue padahal <laughs> pasti <laughs> pas si game bilang, "Mana Ikram?" Kemarin pasti game. Kok kok Ikram nggak di bawah sih? Terus ada yang bilang kayak sebenarnya kemarin timnya udah oke. Okay. Mungkin hmm. si yang doang aja yang diganti gitu-gitu yeah. maksudnya ya netizen boleh lah ngomong gitu <tuk> tapi kan nggak ngerti uh, ini apa namanya yang yeah. di dalam kayak gimana gitu loh terus sama ya kayak contohnya gitu lah lu sebelumnya well, pengen kayak apa kalau gue Ikram ya Ikram Ikram I love you bro but Kok gue liat like, nervous banget man. waktu di Singapura uh, dia nervous banget sih. dia kayak mungkin karena pertama kali-kali ya iya makanya menurut gue dia kali keliatan banget dia tuh kayak grogi dia mau yeah. ngapain tuh bingung gitu dia uh -uh. kayak Kayak, wah oke okay, gue liat warni anak sih, nervous, pasti itu kenapa menurut gue oh, oke okay, gue ngerti sih kenapa kok dia nggak dibawa ke si kali ini gitu hmm. mungkin dia butuh pengalaman butuh jam terbang lagi ya. ke depannya apalagi untuk main mentri ekstrim gitu sama mungkin pandangan dari pelatih mungkin iya. uh, liatnya Naya kok pelatih beda kan pelatih beda nah. jadi kayak mungkin ada uh, inilah persepsi sendiri dari pelatih hmm. de tapi itu kan yang netizen mau gue yes. maksudnya lu sebelumnya ngomong Ikram jangan dibawa, sekarang udah nggak dibawa lu Maksudnya kayak lu ini banget sih Netizennya banyak, uh, gitu. banyak grup-grupnya Gitu, cuman secara gua pribadi kemarin yang ikut TC Semua itu bisa layak main gua Saat? Bisa layak main Gua pribadi bilang uh, semua siapapun bisa layak main Karena apa? Mereka semua nunjukin lo di TC ya. Ya. Cuman memang kan uh, kalau keputusan dari pelatih Gua nggak bisa ngomong ya, ya. Uh, Gua juga semuanya Uh, balik lagi lah ya netizen mungkin pengen yang terbaik mungkin pasti lah pengen yang gua wajar karena kita sama-sama Indonesia nih yeah. ya jadi gua sebenarnya gua nggak masalah lu komen-komen cuman gua ya jangan, netizen kok iya jangan nanya kok kenapa poin kerting nggak ada iya <laughs> gua nanya itu kenapa iya yeah, okay. lu capek lu masih capek yeah, bener, boleh dibilang kan yang kemarin game main apa uh, tim main ya, ball handlernya cuma lu doang cuman gua doang terus yang nembak yang bisa diposisiin mm -hmm. juga, iya. yang bisa diposisiin yang ku... semua bisa nembak kok bisa, bisa, cuman semua. memang bukan tipenya gitu yeah. loh kayak lu bilang Rondo sama Stephen Curry sama-sama point guard. Yeah. Yang satu lu bilang Stephen Curry shooter banget. Yeah. Yang Rondo nggak, Tapi sebenarnya Rondo kan bisa nembak. Cuman bisa. emang tipenya bukan yang quick release, yeah. yang bukan yang kayak dapat bola langsung tembak gitu. Sama si point Nixon, Nixon bisa, bisa nembak. Bisa back to back. Iya, kan? yeah, kemarin back to back dia. Uh, Reza pun di five v five juga yeah. Uh, Nixon kupingnya panas gitu, sebelum nembak 3 ini kayak kupingnya panas gitu, jadi iya, nembak-nembak sih Oh shit, gue tembak dua kali, masuk dua-duanya anjir Nah Reza oh, juga di 5-on-5 five five kan juga sering nembak Maksudnya di Prawira juga at least adalah se-game satu, dua kali, tiga kali, ya. 3 point tuh ada gitu loh Loren pun juga mungkin ada, tapi kan emang jarang kalau posisinya Loren Jadi semua itu mungkin karena, ya itulah basket cuy Kayak yang dibilang Janis, apapun tuh bisa terjadi bisa di terjadi. olahraga Lo hari ini bisa menang, hari ini bisa kalah gitu, gak ada yang tahu Hmm? Orang itu harus bisa ngerti sih kalau olahraga itu menang kalah sih, menang kalah. mungkin bisa menang terus sih. Gak, gak mungkin bisa menang terus gitu, sih. ya kemarin sih kalau gue pribadi, gue yang pribadi bukan, itu gue udah mencoba ya. Sila, lah. Gue udah berusaha gitu, tapi ya memang sebenarnya gue agak nyesel karena gak menang aja, tapi sebenarnya kita ada chance buat menang, tapi ya emang kalau emang kalah ya udah gue gak, gak, gak cari alasan, emang ya. kalah udah berarti emang. Vietnam mungkin lebih siap gitu. Harapan gue tuh buat triksi inilah lebih uh, banyak yang support ya. Soalnya jujur kemarin emang kita itu rencananya kan gak diberangkatin. Uh -huh. Tapi gue udah terima kasih banget tuh sama pihak swasta Pak Dima, terus uh, manajer juga Kowi yang mau take over kita hmm. gitu kan. Soalnya kan emang trik 3 dari pemerintah itu emang gak ada. Kemarin emang rencana itu emang nggak ada, nggak ada. ada. Jadi emang Persiapan tanggal udah dilihatin, persiapan mepet terus tetap diberangkatin. Dan maksud gua gini loh, kalau kita udah diberangkatin awalnya, tapi ada yang mau berangkatin, at least lu appreciate lah. Yeah. satu walaupun kita memang nggak enggak, enggak dapat hasil yang kita mau, tapi at least kita udah perang di situ loh. Jadi jangan bilang kayak mending lu nggak usah diberangkatin lah, mending nggak usah, enggak usah, enggak usah buang-buang duit atau apa gitu loh. Maksud gua. Lu support basket gak sih? Iya Kalau lu udah kalah dulu sebelum perang, ya maksud gua Jangan gak, gak usah nonton basket eh. di Indonesia gitu loh Mendingan lu cari tabur lain aja Jadi kayak lu mengkritik, mengkritik yang Yang menyupport kita basket gitu loh Jangan lu netizen yang ngomongnya yang kayak menjatuhkan atau iya. Gua sih Gua sih nah, gak Susah sih, susah Lu Susah. Susah. netizen lu gua, gua, Ya itu juga, apalagi dari fake, -fake eh. account gitu loh iya, yang gak bisa yang, yang lu gak bisa kontek, gua sih Enggak, gua masukin hati, Cuman, gue ini cuma nyaranin aja karena kita sesama orang Indonesia yeah. gitu loh. Jadi, bu, supaya kita dapat beretika yang baik, bahkan banyak netizen yang komen gak jelas sejauh di mana YouTube-nya grup Maksudnya itu kan yeah, TV, TV luar yeah, gitu so, loh. Yeah. Maksudnya lu kayak <tos> gak, gak banget lah ngomong lu, lu gak, gak. Gua sih udah, gue udah legowo kali ya, bahasnya udah, udah ikhlas. Gua, apapun netizen bilang, netizen terus <tos tos> ada yang bilang, "kok..." 3x3 ini buangan dari pemain-pemain five on 5 yang enggak dipanggil ataupun Duh, jahat banget Ada yang bilang juga uh, Ada yang bilang 3x3 ini anak tirinya terus ada yang bilang kayak tre, uh, five on five, uh, anak five on 5 yang di-3x3-kan. Waduh. <laughs> Jadi kayak Ya, lo main pemain itu masih baca lo guys, itu bisa sakit hati loh. Ya, iya tergantung sebenarnya tergantung pemain ya, ya. juga. Cuman ya inilah, gue wajar lu pengen yang terbaik, tapi jangan begitulah kalau. Cuman ya gue untuk treksi sendiri semoga nanti ada yang inilah, ada yang mau pegang, ada yang mau, ada yang mau take over gue. Karena gue jujur, uh, gue pribadi gue suka main treksi. Iya, Wah asik main 3X3. Uh, capek Tuscape lo treksi gila gerak terus. Capek, lho. tapi ada. Ada nah, yang da dapat si tegangnya. Sih, ada ya, funnya karena gitu. Terus, sih. Hmm, karena kejar-kejaran terus sih Karena ya kita kan emang punya liganya sih sementara ini kan 5 on 5 ya IBL tapi IBL sendiri pun ada IBL Gojek so, yeah, jadi gua juga terima kasih juga sama Pak Junas yang mau sekarang IBL Gojek gue uh, cuman sebulan emang terus lima seri lima seri terus penontonnya nggak pakai tiket wow. ya kan di mall-mall. maksud gua mereka IBL-nya udah ngadain itu maksud gue udah dukungan loh dari IBL yeah, yeah. ya kan 545% Mempersiapkan untuk main di DC Games sama main Bisa di jadi, itu kemarin juga gitu main di kemarin. Mm -hmm. Jadi kayak IBL menurut gue udah dukung Perbasi pun juga menurut gue udah dukung Udah support gitu loh, emang Tapi emang keadaannya itu ya Kita serinya lagi jalan, nggak mungkin lu barengin Dengan TC ini, kecuali kalau misalnya al, Nanti dibikin Itu ada dua liga, satu liga 3 X3, mm -hmm. satu liga itu jalannya barengan Nah itu kan nggak mungkin, mm -hmm. lu nggak mungkin nggak mungkin lu pasti SM ada pasti ada dua tim, tim 3x3 SM, ada tim 5 on 5 lagi cuman Oke. kan kita belum sampai situ jadi atlet tuh berat guys <laughs> jadi atlet tuh gak gampang, mentally ya, mentally hmm, apa secara itu, secara itu kenapa secara. gua bilang harus di Indonesia juga harus lebih concern tentang mental health ya? cuman kadang kan juga ada yang belain lo loh netizen-netizen ya. ada ada yang kayak ngomong kan lu sotoy banget kalau ngomong, kalau gak lu aja yang, yang main iya gitu. lu aja yang main <laughs> bener-bener lu yang ta tau banget kalo gak lu aja yang ngelatih gitu kalo gak, lu aja yang <laughs> Kalau kan lu aja yang daftar. <laughs> gitu. okay, makanya makanya kalau lu ngecek komentar itu lu gak ketawa sendiri kan? Sudah ketawa, ketawa iya. Jadi ada, ada yang belain kita juga, ada yang uh, against kita juga. iya <laughs> Jadi, jadi... sebenarnya lucu juga sih. Cuma ya janganlah kalau bisa ke depan tuh lebih Bela, udahlah dukung lebih lah, support mm, lah itu support. lebih gampang lah. Mm -hmm. Karena kalau cuma kita juga nggak main trixcel lu enggak ada yang dikomentarin, nggak ada yang gak ada yang dibahas. Enggak <laughs> ada <laughs> gak ada konten, Bro, kalau enggak mm. ada trixcel juga yang main. <laughs> iya, cuy, enggak ada gak ada gak ada yang dicet. Cuman kan sekarang ini Uh, mungkin beritanya tiga uh, udah mulai agak, ada ya berita baru, salah Ada berita baru, <laughs> berita baru, lapangannya baru, berita baru, berita baru, oh, iya. baru, berita baru, lagi lagi pada di berita kan berita berita lagi berita anget, lagi baru, berita baru, berita baru, berita baru, berita baru, berita baru, berita baru, berita baru, jadi tipsnya apa sih sebelum gue pergi ke Kamboja ini? Kita ada oh, satu menit lagi. Nih. Air, air, air. Lupa gitu. Atau lu lah take over lah. Take over apa? Take over? Oh bukan. <laughs> <laughs> take over triextri. <3X3>. <gulau> <gulau> gua apa ya gua gua, <gulau> gua aja? Gue aja jarang nonton triextri. <gulau> iya sih. Gue <gulau> <gulau> gua, gua gua nonton triextri kok timnas main doang jujur. Oh gitu. Yang Abel Gojek lu jarang nonton Jaran berarti ya? Nonton finalnya doang. Oh. Oh mungkin siapa ya? Kogi mungkin. mungkin bisa. Kogi Gi mungkin bisa sih. Kogi mungkin lebih cocok gitu pada gue sih. Cocok ya, iya. bisa oh. sih jadi. Dia ya udah sih. pernah jadi manajer timnas putri kok. Kok gua enggak tahu? Yang pernah. 2015. Ya iya sih. Udah pernah. Jadi gua kagak ngerti. Kogi bolehlah, Kogi. Ya. Jadi swastanya sang untuk tetap, menaungi ya. Kosnya tetap bikin konten aja lah. Iya. <laughs> Itu paling bener lah. Tetap ya bareng per, ya baru per ya perbahasi juga. Iya, iya. Nah, Senangin gua sih. Senang untuk ke uh, uh, Kamboja sih sama aja. Saya enggak pingsan sih. Golnya gue enggak pingsan sih. Tapi kata-kata terakhir lah. Gila ini podcast panjang sih, ini podcast terpanjang gua kayaknya sih. Dan ya, buka-bukaannya banyak banget sih, ini gua belum pernah, gue kayak bakal kaguk sendiri ntar gue ngeditin. Gitu. <laughs> Biar ada kerjaan kok di pesawat. Iya, gak, gua ngeditin langsung ntar. ntar oh langsung. Ntar, ya, langsung. Langsung, langsung naik nih. Langsung, kan gua soalnya di, di Amerika kan banyak kok posisi begini yang maksud gua kayak mengomentarin yang benar-benar buka-bukaan. Karena kan emang wajar aja sih. Iya, wajar gua sih. Sebenernya. Kayak jamal podcastnya Jamal Kahvo, terus ya, si Bramon kan, Green, ya, kayak, kayak kadang -kadang Paul suka. George masih nggak enak tabu, kan. tabu lagi, agak tabu, tabu karena iya. negara timur, gue yeah. tahu itu, cuman kalau misalnya sekarang basket tuh apa sih mau disembunyiin, iya, yeah, sebenarnya sih mungkin ada orang takutnya sensitif kali ya, apalagi kalau ngomongin yeah, kayak, kayak tentang tim, klub, gitu. mereka masih takut-takut juga, takutnya kan kayak burn burn bridges, tapi menurut gue sih ke depannya Ya gue juga harapin sih lebih terbuka sih, karena kalau nggak kontennya jadi nggak bagus kalau nggak terbuka menurut gue sih. Iya, yeah, makanya itu kan netizen juga pengennya kan udahlah ngapain sih ngomongnya berbelit langsung dibuka Iyalah, gitu itu kan gitu. juga sebenarnya karena budaya doang kok, bukan karena dari manusianya, kalau manusianya kan, kan cerita ya ada pengen, pengen tahu, pengen cerita ya kita kalau nggak ada yang tutup-tutupin kan iya, sebenarnya nggak ada masalah tak, juga iya, <laughs> kayak gitu sih, jadi <laughs> yeah. ini aja sih menurut gua sih nggak apa-apa ya, semoga kalo. kedepannya sih Tapi semoga, ya. ke, karena kan ini udah era digital kok. Ya. lu cari apapun juga ada kok. dan juga semoga pemain-pemain mungkin atau tim yang diomongin juga nggak terlalu sensitif lah hmm. karena itu fakta yang diomongin kan jadi harusnya saya terima gitu. di nya kok. I poke beers gitu yeah. He is old bro He is <laughs> old Le nah, bro, bro. Gituin, iya. gimana lagi eh, nah, Kalau gua sih ya udah biasa aja Biasa aja lah ya Cuman ya, ya. Dilon datang gak ke ini ntar. Indonesia gatong eh nggak tahu sih tapi mungkin takut kali itu takut juga kalau ada Dylan malah jadi kayak Kayaknya dia kayak karena dia nggak nggak panggil jadi kayak nggak pakai lagi Shiai terus Vigil paling ada si Jamal Mure itu kuinget itu karena orang-orang Indonesia pasti akan seneng banget akan seneng banget mungkin kalau ada Dylan paling malah yang diaklud ada tisenden dari kan, kalau ada yang ini abis kayak tiket tapi karena ada saya nggak tahu sih mungkin dijual lagi kali ya. mungkin baru yang dikit-dikit dijual kan karena Friends lu udah pasti dong nonton dong Amin semoga bisa dapat akreditasi sih tapi tapi karena Friends gila sih Lo lo hoki banget, bisa ya. Yeah, friends dapet friends sama Kanada, kanada itu udah, udah apa lagi? Di hidup ini bisa dapat kayak gitu. Uh, kanada mah tim US itu sebenernya, Kanada USA dua, USI dua, sekarang memang RJ Baron, RJ Baron, RJ Barrett RJ Baron, RJ Baron, RJ Baron, RJ Baron, RJ Baron, RJ Baron, ya Baron, RJ Baron, RJ Baron, RJ Baron, RJ Baron, RJ Baron, RJ Baron, RJ Baron, RJ Baron, RJ Netizen juga jangan inilah jangan ngomongin impresudes apa ya terhadap tenggwe iPhone 5 tadi pedes lagi ngomongnya nah, jangan jangan jangan komentarin inilah apa kemarin gua juga sempet lihat komentar per, buat perbasia ini yeah. yang plus juga jangan komentarin negatif tentang perbasia perbasi itu kan emang petingginya basket ya yeah. gua. maksud gua kalaupun gak ada perbasi itu, ya kita itu Susah, gak bisa jalan. Yeah. Ah, maksud gue yang jalan kayak gini, yaitu itu sebenarnya udah harus disyukuri gitu loh. Bukan berarti perbasi itu, emang gak ada yang sempurna lah kok. Lu, lu lu gak bisa aspe, yeah. aspek semuanya sempurna gitu gak loh. Bisa. Maksudnya ya kita ada ini, kita bisa jalan sekarang itu juga udah bersyukur gitu. Liga Disyukur, jalan, yeah. terus habis itu timnas jalan, semuanya jalan, ya itu semua tuh maksudnya ada gitu loh. Karena kalau lu ngomentarin, ini itu, ini itu. Sekarang perbasi itu, kalau buat gue ya kok, itu mesinnya lah mobilnya KP bagus, bodinya bagus, rodanya bagus. Tapi kalau perbasinya nggak jalan, gak, gak maksudnya perbasinya nggak mau jalanin liganya, lah mau kemana kita ininya? <todos> healing Pro, Promotornya mau <todos> ini, mau kemana gitu kan? Nggak mm. ada, jadi emang Oke, syukurilah syukurinya. apa yang ada. Jukurinya. karena, Jumlah, karena harus lebih grateful lah, guys. Ya, nah, emang enggak ada yang sempurna dan Gue rasa juga orang-orang yang di dalam ini udah berusaha lah, yang terbaik ya, Kita harus kasih apresiasi untuk mereka Iya yeah, maksud gue kan lu pada juga gak tahu kan dalamnya kayak gimana Jadi gue udah berusaha maksudnya kasih lihat lu Segi pandang kita dari orang yang di dalam gitu Lu kan orangnya liatnya dari bungkus Luar. dari luarnya gitu loh Kita juga makanya Bayangin aja ya yeah. yeah. uh, udah tinggal 30 detik, thank you so much man Thank you kok, sudah datang kesini Kita sini. Cita -cita, udah membuka-buka tentang pengalaman di SEA Games Apa aja lu mau tanya apa aja langsung yeah jangan lupa guys, seperti biasa, support Avan selalu juga, jawab untuk like, jawab untuk komen. kita lihat di baju udah kembaran, so once again, thank you Tidak. so much, saya sudah nonton 45 menit mungkin, atau 50 menit ini, oh iya juga, <laughs> yeah, thanks so much guys, we'll see you guys next time, peace out, Tada.